dari TP Triyuko Master yang beramankan di desa Tegalombo, Timur Pasar Tegalombo Ada juga toko bangunan Anugra Jaya yang beramankan di desa Mbululor Ada juga jualan koleksi menyenangkan berbagai macam dekorasi Tentunya juga dirukung oleh pemuda pemudi setempat Perhatian untuk Hakim Garisnya Mata malam hari ini adalah dari Putra Samboja dan Himpeda Perhatian sekali lagi untuk Hakim Garis pada pertandingan kali ini adalah Putra Samboja dan Himpeda dimohon kepada dua tim tersebut mendelegasikan Hah? dan Main dulu. Bel. melakukan Bel. tidak Bel. Bel. Bel. Bel. Bel. Bel. Irmada melakukan se terima dengan baik angkanya tinggi pukul dengan keras. Oh, namun oh, ya, ya. malam oh, ya. Bola untuk irbamu biasa saja masih bisa diselamatkan. Oh, ternyata oh, pindah bola lagi untuk Irmada. Irma so, terima dengan baik. Angkanya tinggi, pukul dengan keras. Oh, namun ternyata tangan menyentuh net. Pindah bola untuk irbamu. Irbamu so, terima dengan baik. Angkanya tinggi, pukul dengan keras. Oh, namun keluar poin pertama untuk irbamu. Irma melakukan se dengan baik, angka dengan tinggi. Oh, pukulan yang keras, namun bola yang jauh. Baik buat Irmanya. Irmanya melakukan se terima dengan baik. Oh, biasa saja, namun tidak bisa dikembalikan. Pindah bola untuk Irmada Irmada melakukan se mas edet. Oh. Tambus komunikasi poin pertama untuk Irmada Irmada melakukan se terima dengan baik. Oh, oh, oh, oh, masih bisa diselamatkan dan ternyata apa yang terjadi bola keluar poin untuk Irmada Masih Mas Edek melakukan se terima dengan baik, angkat dengan tinggi, pukul biasa saja dan ternyata keluar. Irma da se oh service yang sangat baik tidak bisa menerima bola dengan baik terima dengan baik oh masih bisa selamatkan oh dan ternyata nggak jadi communication Buat wadir bambu poin untuk Irma tim on diberikan untuk kedua tim service masih bisa selamatkan akan dengan tinggi pukul dengan keras oh ternyata keluar pindah bola untuk Irmamu Irmam melakukan se dan ternyata keluar pengamatan yang sangat baik buat Irmada Irmam melakukan se terima dengan baik angkat dengan tinggi pukul yang biasa saja gak usah yang keras masih bisa diselamatkan lagi masih bisa diselamatkan lagi pukul dengan keras Oh bola tidak melampaui net poin untuk Irmada Irmada melakukan se oh dan ternyata tidak melampaui net pindah bola untuk Irbamu Irbamu melakukan se terima dengan baik angkatnya dipukul dengan keras oh dan ternyata bola keluar Poin untuk Irma. Irma melakukan se so. dan ternyata mengenai pindah bola untuk Irmada. Irmada melakukan se so. Terima dengan baik, angka jatuh tinggi pukul dengan keras, masih bisa diselamatkan. Pukul dengan keras lagi. Oh, dan ternyata tidak bisa membendung benturan bolanya Mas Ejek. Poin untuk Irmada. Irmada melakukan se so. Oh dan ternyata bagus sekali Oh miskomunikasi Untuk mana pindah bola untuk Irbamu Irbamu melakukan se Terima dengan baik oleh Mas Widin Angkat dengan tinggi pukul Oh enggak jadi memukul Mas Haji Biasa saja angkat dengan tinggi Masih bisa selamatkan dan bola keluar Poin Untuk Irbamu Biasa saja Mas Haji Angkat dengan tinggi ah. Oh dan ternyata bisa diselamatkan lagi Akan dengan pukul yang keras oh bola tidak melamui pot ke Irmah oh dan ternyata Irmah melakukan pelanggaran tentunya poin untuk Irma Irmahmu melakukan ser, terima dengan baik Akan dengan tinggi pukul yang keras dan ternyata keluar Irmahmu melalui langsung terima dengan baik angkat biasa saja masih bisa diselamatkan lagi masih bisa selamatkan lagi ayo angkat jangan tinggi oh, enggak jadi memukul Mas Ded angkat jangan tinggi wow, ah smash yang sangat keras Irma dari dari Jawa semesan dengan keras Irma melakukan set dengan baik angkat jangan tinggi masih biasa saja mencuri kesempatan pindah bola untuk Irma Irma melakukan set terima dengan baik angkat tinggi oh sangat deras. Bola untuk Irman. Irman melakukan se terima oleh Mas angkat dengan tinggi, pukul dengan tiga. Oh, smash yang sangat tidak diselamatkan bola. Pindah bola untuk Irmanda. Irmanda melakukan se terima dengan baik, angkat dengan tinggi, pukul yang kerat namun keluar. Irma melakukan se terima angkat dengan tinggi oh. mas edek mencuri tapi tangan menyentuh net pindah bola untuk irbamu irbamu melakukan se terima oleh mas aci bisa diselamatkan Oh! oh. bola tidak melampaui net pindah bola untuk irma mas edek melakukan se Terima dengan baik, angkat dengan tinggi, pukul biasa saja, masih bisa diselamatkan. Pukul yang keras, angkat lagi, masih bisa diselamatkan, angkat lagi. Oh, semesan biasa saja, pukul yang keras. Oh, tentunya masih bisa diselamatkan. Oh, hampir terjadi miskomunikasi. Oh, dan ternyata, bingung, bingung, bingung, bingung, angka nanti pukul yang keras. Oh, dan ternyata. Poin untuk Ibu Mada. Irma Mada malah bukan terima dengan oh. Dan ternyata servis Mas Edek mematikan. Poin untuk Ibu Mada. Oh. Oke. Oh. oleh Oke ke tim sementara Irma. dengan tinggi pukul yang keras oh masih bisa diselamatkan masih bisa diselamatkan angkat lagi pukul yang keras oh masih bisa sampai oleh Mas Aji dan ternyata apa yang terjadi oh miskomunikasi untuk bola untuk Irbamu Irbamu melakukan se oh dan ternyata tidak melampaui net pindah bola untuk Irmanda lagi Terima nama lagu terima dengan baik. Oh, smash yang biasa saja. Masih bisa diselamatkan lagi. Angka jangan tinggi, pukul dengan keras. Oh, masih bisa diselamatkan lagi. Masih bisa diselamatkan lagi. Pukul masa sih? Oh, enggak jadi dipukul. Masih diabaikan lagi. Angka jangan tinggi, pukul. Oh, pukulannya melayang-layang. Pindah bola untuk air Ilma melakukan se-oh, dan ternyata bola menyentuh net, pindah bola lagi untuk Ilmada. Irmana melakukan langsung terima dengan baik, angkat dengan tinggi, pukul yang keras, Oh dan ternyata tidak membuang poin. Poin untuk Irmana, se, so, terima dengan baik, angkat dengan tinggi, pukul yang keras, masih bisa risap. Oh, bola menyentuh tiang, pindah bola untuk irbamu. Irbamu melakukan show. Se... Terima dengan baik. Angka jangan tinggi. Oh! Masih bisa diselamatkan lagi. Pukulan yang sangat keras dari Irbamu. Dan tentunya masih bisa diselamatkan lagi. Oh! Oh! Angka jangan tinggi. Oh! Bola tidak melampaui net. untuk Irbamu. Irbamu melakukan se... Oh! Miskomunikasi. Siapa saja melakukan Terima dengan baik, angkat oh dan ternyata baseball pindah bola untuk Irmada rmadah melakukan se terima dengan baik angka dengan tinggi Oh masih bisa diselamatkan lagi masih bisa diselamatkan angka dengan tinggi Oh semesan yang sangat keras sekali keras sekali Oh masih bisa diselamatkan Oh dan ternyata apa yang terjadi empat kali Irmadah melakukan show, Oh, ternyata tidak melombohinin pindah bola untuk ibamu mau melakukan se-terima dengan baik, oh biasa saja, angkat dengan tinggi, pukul dengan keras, masih bisa diblok. angkat dengan tinggi, pukul biasa saja, masih bisa diangkat, pukul, oh ternyata curi-mencuri, pindah bola lagi untuk Irmada. Irmada melakukan se-terima dengan baik, angkat dengan tinggi, pukul dengan keras, dan ternyata tes bom. Menjadikan pindah bola untuk Irbamu. Irbamu melakukan sel. Terima dengan baik. Angkat dengan tinggi. Pukul. Oh. Block yang sangat akurat. Untuk Irbamu melakukan sel. Terima dengan baik. Masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Oh. Dan ternyata komunikasi pindah bola untuk Irmada. Irmada melakukan sel. Terima dengan baik, angkat jangan tinggi, pukul biasa saja, masukkan dan apa yang terjadi bola keluar, poin untuk Irma, Irma melakukan se, terima dengan baik. langsung saja, pukul pukul biasa saja, nggak usah yang keras, angkat jangan tinggi, oh dan yang sangat akurat, poin untuk Irma, Irma next poin. Oh, oh. Set yang pertama dimenangkan oleh Irma Da'ah Dengan skor 15-11 Set yang kedua diawali, Irmada Melakukan Belanga seangkatnya tinggi biasa saja, oh! Dan ternyata poin untuk Irmada Pon yang pertama. Irmada melakukan seang, terima dengan baik oleh ilmumu, angkat jangan tinggi. Pukul yang keras dan apa yang terjadi masih bisa diselamatkan, masih bisa selamatkan, oh! Bulan sangat tinggi, masih bisa selamat, oh! Miskomunikasi untuk ilmumu dalam Lima dalam melakukan seterima terima dengan baik oleh Ibamu angkat dengan tinggi pukul dengan oh masih bisa diselamatkan masih bisa diselamatkan pukul dengan oh. dan ternyata smash yang sangat keras Menghasilkan pindah bola untuk Ibamu Irbabu melakukan shot terima dengan baik oleh Ahmad Akan jatuh dan ternyata Poin pertama untuk Irbabu Irbabu melakukan shot terima dengan baik oleh Ahmad Akan jatuh dan apa yang terjadi pindah bola untuk Irmana Irmana melakukan shot terima dengan baik oleh Irbabu Akan jatuh pukul dengan keras masih bisa selamatkan masih bisa selamatkan Oh jadi jatuh yang biasa-biasa, masih bisa diselamatkan oh, dan terjadi oh, pertandingan yang sangat sesuai apa yang terjadi TASBO menghasilkan pindah bola untuk Uramo iya jadi <tansi> Pak <tansi> melakukan sel yang terjadi Mak biasanya kalau itu latihan kan ngompo. Ompo jauh dari kita. Tapi kita kan biasanya latihan itu di pertengahan. yang sangat keras menghasilkan pindah bola untuk Irwanda. Irwanda akan terima dengan baik dari bawah angkat dengan tinggi, cukup biasa saja. Wow. Oh. Dan apa yang terjadi? Buat, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, melakukan kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Irbana dan untuk Irbamu, Irbamu berhasil berjalan dengan baik, angka jalan tinggi cukup biasa saja dan apa yang terjadi tangan menyentuh net, pindah dah. tim on diberikan oleh wasit untuk kedua tim. Irbamu dua. Irmada lima sesi 3 poin Terus sementara masih di oleh Irmada Dengan lima poin Irmada melakukan se-terima dengan baik oleh Irmamo Angka Dewan Tinggi Biasa saja enggak usah dibutuh Masih berselamatkan Angka Dewan Tinggi Apa yang terjadi Biasa saja Angka Dewan Tinggi Gak jadi dibutuh Masih bisa Angka Dewan Tinggi lagi Oh, dan apa yang terjadi masih bisa diselamatkan permainan yang sangat sengit sekali antara kedua lawan yang apa yang terjadi masih bisa diselamatkan ayo ayo ayo semangat semangat semangat angka jadi pukul oh, dan ternyata curi mencuri poin untuk Hermana Hirmandang melawan terima dengan baik, angka cuma tinggi, pukul yang keras, oh, masih bisa diselamatkan lagi, masih bisa selamatkan, angka cuma tinggi, pukul yang keras, oh, bola tidak melambai Poin untuk Firman. Hirmandang melawan se, terima dengan baik oleh Bamur, angka cuma tinggi dan apa yang terjadi, masih bisa selamatkan, oh, pukulan yang sangat keras, masuk ternyata bola. Irmada melakukan se oh, dan apa yang terjadi, bola tidak melakukan, net. pindah bola untuk ilmu, irbamu melakukan se Terima oleh baik oleh Irmada, apa yang terjadi, langsung saja, tidak ada perlawanan, pindah bola untuk Irmada Hermana melakukan serve terima dengan baik oleh kepamu angka jangan tunggu pukul yang keras aw oh, bola tidak melompoinet poin untuk 15 Iman melakukan sel aw oh, dan apa yang terjadi miskomunikasi untuk tim on diberikan oleh wasit untuk kedua tim musik emas Ben Goyang Mas Terima kasih banyak, Terima dengan baik. Mbak. Oh, terima pindah bola untuk Irbamu. Irbamu masa, Terima dengan baik, langsung banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima bisa Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Irmada melakukan sel terima dengan baik oleh irbamu angka jangan tinggi Pukul yang keras masih bisa diselamatkan lagi langsung saja Oh masih bisa diselamatkan apa yang terjadi melakukan kesalahan poin untuk Irmada Irmada melakukan sel terima dengan baik oleh irbamu angka jangan tinggi pukul yang keras Dan apa yang terjadi apa yang terjadi melakukan kesalahan bunda bola untuk Irbamu. Irbamu melakukan se, apa yang terjadi? Oh, masih bisa diselamatkan. Angkat jalan tinggi, pukul yang keras. Dan apa yang terjadi? Tespor menghasilkan poin untuk Irbamu. Irbamu melakukan se, apa yang terjadi? Bola tidak melambai Pindah bola untuk Irma. Irma Damaga so, masih cek apa yang terjadi. Oh, jamseu so yang sangat keras tapi keluar. Ya, pindah bola dari Pamong. melakukan save, so, Terima dengan baik. Angkat dengan tinggi enggak jadi dipukul, masih berong-borong saja. Angkat dengan pukul Apa yang terjadi? Masih bisa selamatkan dan akhirnya menghasilkan pindah bola untuk Irma. Irmada melakukan su, terima dengan baik oleh Irbamu. angkat jalan tinggi, pukul jangan keras, dan apa yang terjadi, apa yang terjadi, bola keluar. Oh, camse yang sangat keras, namun keluar, pindah bola untuk Irmada. Irmada melakukan su, terima dengan baik oleh Irmada, angkat jalan tinggi, pukul biasa saja, namun apa yang terjadi, bola keluar, poin untuk Irbamu. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih.